Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bidan Safidin. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Oke, teman-teman, kali ini video Safidin channel akan mereview di pelabuhan pembukaran ikan tepatnya di jembatan labuhan Kelambung. Tapi teman-teman channel kami minta dibantu dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami Oke teman-teman selamat menyaksikan ini kapal yang akan membongkar ikan ini masih ikannya masih belum kelihatan teman-teman sebentar lagi ditunggu saja kita lihat ikannya Ini belum bisa terlihat teman-teman Sebentar lagi lampunya akan menyala Ini dari kejauhan Sudah ada bayang-bayang Ikan kali ini kayaknya ini Ikan tongkol Sebesar Betis Bahkan ukuran paha Orang dewasa teman-teman Eh Paha anak-anak Ikannya mulai ada bayangan itu teman-teman ikannya. Ya, ini ikan dia, ikannya sudah diisi ke dalam basket. Masih banyak yang belum masuk. Itu di sana ukurannya cukup besar. Ya, teman-teman sudah kelihatan ikannya. Banyak sekali yang didapatkan. Ini kami benar tahu berapa ton ini. Ya dia proses pembongkaran ikannya kapal ini pada pagi hari keluar dan malam hari kembali masuk setelah mendapatkan ikan. Ini dia teman-teman ikannya. Cukup besar. Di kapal sebelah juga itu akan membukar ikan. Ya, ukuran ikannya didapatkan juga kurang lebih sama itu. Ya. Memang pada bulan begini ika ukuran ikan tongkol kurang lebih seperti ini semua berbeda kalau di awal awal bulan Januari pasca gelombang besar ukurannya masih sebesar dengan manusia. Habislah ya, ikannya dipilih pila dengan ukuran yang sedang, dengan ukuran yang terlalu besar dipilih. Oke sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung jangan lupa subscribe nya dan aktifkan uh, tombol notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Kalau sudah teman-teman kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan uh, rejeki anda uh, bertambah. Ya di kapal sebelah juga sudah mulai muncul teman-teman itu inilah suasana pelabuhan pelabuhan bongkar muat e, ikan tempatnya di labuan kelambu hilir dari sungai labuan cermin atau danau labuan cermin ya malam ini ada beberapa kapal yang sedang membongkar ikan di seberang sana juga ada di sana juga ada di sini ada dua kapal dan satu kapal sudah keluar, jadi kurang lebih lima kapal yang telah membukar ikan Ya, ukuran ikannya kurang lebih sama semua ini berapa kapal Dimana sebelumnya saya katakan tadi, di bulan-bulan begini memang ukuran ikan tongkol ini sudah kurang lebih kayak betis Berbeda kalau di Januari atau bulan Desember, ikannya masih kecil-kecil Kebetulan kami berada di sini. Uh, ingin mengambil ikan dimana sebelumnya saudara kami yang bekerja di kapal ini telah menghubungi kami untuk mengambil ikan buat lauk oke okay, sekali lagi bagi kamu yang bergabung jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan uh, lonceng notifikasinya agar selalu update dari video kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Oke terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami, kami ucapkan uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.